Sekarang kita lihat struktur pada RNA. Struktur pada RNA yang pertama itu adalah ada fosfat, ada ribosa, dan ada dasar nukleotida yang kita ambil sekarang. Mari kita pelajari bersama-sama. Dalam gambar ini terdapat uh, satu untai DNA yang terikat dalam satu kormik untuk kromosom itu sendiri terdapat barai sel. Nah, kita ingin tahu apa sih bagian-bagian dari kromosom itu sendiri mari kita lihat bersama-sama yang pertama kromosom yang kita lihat adalah bagian dari DNA yang sangat penting untuk menyimpan materi genetik dan berbagai materi genetik mana nantinya itu dalam kromosom terdapat protein histone protein histone itu sendiri ya protein yang di dalam kromosom yang terikat oleh benang halus yang biasa kita sebut dengan rantai DNA nah pada rantai DNA itu sendiri mari kita lihat bersama-sama perhatikan struktur kimianya yang pertama adalah fosfor. Fosfor itu sendiri kalau kita lihat bentuknya adalah dikelilingi di saat dia dikelilingi oleh di saat fosfor di saat berikatan dengan atom oksigen dan satu atom hidrogen dia akan membentuk dalam satu fosfat mana nantinya fosfat akan berikatan dengan ribosa yang biasa disebut dengan fosforibosa. ribosa ini sendiri sangat penting dimana nantinya akan terbentuk DNA bahkan RNA dalam bentukan oleh sintesis RNA. Nah, ribosa kalau kita lihat perbedaannya dalam bentuk DNA. DNA itu sendiri adalah fosfodeoksi ribosa dan yang tidak kalah penting adalah asam nanti bersama-sama. lalu yang RNA RNA itu sendiri adalah ribosa yang terlihat perbedaan antara DNA dan RNA adalah di gugus uh, hidrogen pada ribosa atau RNA Terus ribosa ini sendiri terdapat pada RNA dan tidak terdapat pada DNA yang kita lihat seperti di blok blog, blog Oke selanjutnya yang paling penting itu adalah sama kelihatan lo kelihatan yang kita lihat di sini adalah bentuk purin dan primidin apa sih benar? bentuk purin itu sendiri terdiri dari guanin dan adenin guanin itu sendiri biasa kita sebut dengan C atau singkat dengan C sedang dengan adenin bisa kita singkat dengan A sedang primidin primidin ini memiliki satu cincin cincin benzena, dan dimana dalam primidin itu terdiri dari sitosin timin dan urasil sitosin kita sebut C, timin atau Urasil atau U dimana timin dan Urasil ini memiliki keunikan bersama, nah, pada timin kita bisa mendapatkan di dalam bentuk DNA, sedangkan Urasil hanya dalam bentuk RNA Nah dalam bentuk RNA ketika berubah menjadi DNA dimana Urasil ini akan menambahkan 2 atom hidrogen untuk menjadi timin sehingga dapat berbentuk dalam bentuk DNA, sekarang kita lihat struktur pada RNA Struktur pada rna yang pertama itu adalah ada fosfat, ada ribosa dan ada basa nukleotida. Yang kita ambil sekarang ini adalah adenin. Nah, ini adalah satu rangkai struktur rna. Nah, bagaimana dengan selanjutnya? Struktur rna ini akan berlangsung banyak, yang dimana atom fosfor, fosfat yang baru itu akan menempel pada atom hidrogen dan oksigennya itu berikatan dengan ribosa nah seperti pada gambar dan selanjutnya struktur RNA ini melalui proses transkripsi dari DNA menjadi messenger RNA dan akan nantinya ditranslasi menjadi protein nah, Selain itu ada lihat kita struktur DNA-nya struktur DNA itu sendiri dilihat seperti gambar di sini dimana ujung tiga itu sendiri ada ujung pada ujungnya itu ada gugus fosfat dan ujung 5 e, ujungnya itu adalah deoksi ribosa bukan ribosa lagi kalau tadi itu dna ribosa sekarang deoksi ribosa yang paling penting di sini adalah bentuk asam nukleatnya dimana pada asam nukleat adenin akan berikatan dengan timin dan guanin berikatan dengan sitosin begitu pun sebaliknya nah struktur dna ini sendiri, sendiri terjadi setelah terjadinya duplikasi dna dalam proses siklus sel oke ini adalah bentuk dna yang kita pahami bersama tadi di mana bentuk ini sendiri akan menjadi satu bentuk yang paling penting seperti yang kita lihat seperti ini. Nah, ini adalah empat pasang DNA, 4 pasang uh, nukleotida di mana pasang nukleotida ini bisa banyak sekali dan tidak terhitung bisa jadi miliaran seperti kita lihat um, yang pada gambar ini ini adalah untuk empat untayan dna dengan strukturnya panjang dan tidak bisa kita hitung satu persatu. nah bagaimana kesimpulannya? yang pertama dna dna yang kita lihat dia adalah terdiri dari uh, fosfor deoksiribosa dan asam nukleat dan DNA ini kalau kita simpulkan menjadi bentuk yang sederhana seperti pada gambar ini bentuk ini sendiri kita kembali lagi kepada bentuk kromosomnya ya, DNA itu sendiri adalah bagian dari kromosom dan kromosom itu menyimpan untaian DNA dan protein histon pada gambar ini demikian, terima kasih